Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang berbahagia Haji Sifuzaman bin Sanggul, director of Jabatan Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ja'al majlisana Hatha majlisan wa mu'allimatina ya sesi 2022 mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan penghormatan kepada pihak Sekolah Semantuh Puan Hajar Rahmat yang berjaya meneruskan naik IKS pada tahun ini Tahniah juga diucapkan kepada semua warga Semantuh Puan Hajar Rahmat yang telah berusaha dengan penuh dedikasi tanpa mengira penat lelah bagi mendidik mengasuh anak-anak kami sehingga menjadi anak-anak yang cemerlang Bukan hanya kepada akademi tetapi juga menjadi anak-anak yang berakhlak mulia seterusnya bersama-sama menjaya ke menjadi sini. Begitu juga insya Allah anak-anak ini akan menjadi pemimpin bagi negeri Sabah khususnya dan pemimpin Malaysia amnya insya Allah dengan barakah didikan. Daripada asatizah dan guru-guru yang dihormati Semoga pengiktirafan ini memberi suntikan motivasi dan dorongan semangat Kepada pelajar-pelajar yang kurang berjaya Agar mereka juga belajar bersungguh-sungguh di masa akan datang Sehingga memperoleh kejayaan yang cemerlang kepada pelajar yang cemerlang dan menerima anugerah pada pagi ini, tahniah pihak sekolah ucapkan. Semoga penganugerahan ini menjadikan para pelajar menjadi modal insan yang menjadi kebanggaan kepada agama, bangsa dan juga negara kita yang dicintai. Kepada yang belum mengecapi kejayaan, jangan berputus asa. Berdoa dan berusahalah dengan bersungguh-sungguh Insya Allah rezeki kecemerlangan tidak akan pernah salah alamat Pada tahun 2021 Kejayaan Cemerlang Sekolah Topuan ialah pelajar kita Ada dua orang wakil yang kita hantar untuk ke peringkat kebangsaan Untuk mewakili negeri Sabah dalam pertandingan syarahan bahasa Arab Okay. Dan pelajar yang dimaksudkan yaitu Asia Abdul Kadir telah mendapat Johan dalam syarahan Bahasa Arab mengalahkan 14 buah negeri yang lain. Manakala untuk syarahan lelaki pula kita berjaya mendapat tempat kedua di mana calonnya ialah Adi Aiman Jeffrey. Dan pada tahun 2022 kita berjaya mengulang lagi kegemilangan dalam syarahan bahasa Arab di mana sekali lagi calon daripada Topuan yang mewakili negeri Sabah telah mendapat Johan dalam syarahan bahasa Arab Jadi negeri Sabah ini tak boleh dipandang sebelah mata dari segi syarahan bahasa Arab dan hilal permataannya, Alhamdulillah berada di Toh Puan Hajarah. Mudah Mudah-mudahan kita dapat teruskan lagi kita yang ini untuk acara-acara yang lain di masa-masa akan datang. Okay, dan pada tahun ini juga untuk kesuma sukan bagi sekolah-sekolah menengah agama kita ataupun negeri Sabang telah menghantar wakil daripada Toh Puan yaitu. Pasukan bola tampar dan juga badminton. Jadi, pasukan kita telah berjaya marah sehingga ke peringkat suku akhir, juga pencapaian yang cemerlang untuk peringkat kebangsaan. Tahniah, jurulatih, tahniah kepada wakil-wakil yang mematuhi Kami di pihak sekolah untuk memudahkan ibu bapa memantau prestasi pembelajaran anak-anak pihak sekolah telah mempelopori seman-seman negeri seman yang ada di negeri Sabah ini di mana TOHPAN telah melancarkan satu sistem semakan markah yang dikenali sebagai SISMA TPHR yang mana dilancarkan pada 15 hari bulan Ogos yang lepas jadi tahniah terima kasih saya ucapkan kepada guru yang bertanggung jawab dalam hal ini yaitu Cikgu Nazli Akli dan juga tim dia Cikgu Syah Rizam. Terima kasih dan tahniah. Semoga usaha kalian diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami di pihak sekolah merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk. Karena hak sudi hadir ke sekolah untuk merasmikan interval kecemerlangan sekolah kita. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berbahagia Datin kerana sentiasa memberi sokongan, dukungan, dorongan kepada tokoh puan Hajarahmah. Mudah Mudah-mudahan sokongan ini sampai bila-bila. Pagar kenari jangan patahkan batang jerami, kepada tua sembah diberi mohon rasmikan majlis kami oleh itu, majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Ustaz Haji Saiful Zaman Liksambul, pengarah jawatan ehwal Agama Islam Negeri Sabah untuk menyampaikan ucapan. Sekaligus merasmikan majlis intikal kecemerlangan sekolah bagi tahun 2021. Majlis dengan pendekaksinya mempersilahkan. Untuk tahun kehadapan ini, buat julung-julung kalinya peruntukan yang Kira kata ketua pengarah bagian pendidikan itu, bahagian pembangunan, dia kata ini sudah kali pertama lah dalam sejarah kita bagian pejahat ini diberikan peruntukan yang banyak oleh kerajaan negeri Sabah. Dan kita ucap banyak-banyak terima kasih kepada kerajaan negeri Sabah. Dan daripada peruntukan itulah yang saya cuba berikan kepada semua sekolah termasuk semantuan. Dan saya punya cita-cita itu setiap tahun saya membagi kepada dan tanah saya buktikan setiap tahun sekolah ini Tukuan ke Islamnya Pakar, Karena saya tidak momen ketidaksuka, kata tukuan-tukuan saja Saya cuba peruntukan setiap tahun sekolah ini mendapat peruntukan sebanyak 250. Ribu. memberikan kelulusan untuk kita yang selama ini tidak dapat melantikan begitu banyak guru-guru dan kita telah dapat melantik guru-guru ini kalau dalam tiganya tapi ada sedikit lagi ke yang belum melapor diri itu yaitu kita dapat diperuntukkan di kerajaan dan sudah pun ada di lapangan sekarang yaitu 261 orang guru disiswa anak-anak untuk ke keluar negara dan dalam negara yang dahulunya hanya 7000 kemudian Alhamdulillah dengan ke keprihatinan ketimpinan bila kita cadangkan dan itu terima kasih zakat. nah ini disini di saya sebut sebutkan sekarang terima kasih berdasarkan <tuk> dalam dan luar negara yang sebelum ini kekal dengan keadaan 7000 bila kemudian saya diberi ruang untuk mengurusikan jawatan kuasa pendidikan dan siswa itu dermasiswa kita bila sudah berkarya ini tidak dinaik, kita sudah lama Masih saya tanya dari bagian belakang, di, di, di, di cadang kita Kata boleh Maka kita cadangkan supaya kenaikan itu dinaik dua ribu Alasannya saya bagi alasan Alasan apa? Karena saya mau anak-anak kita yang di luar negara dan dalam negara ini Dia belajar dengan Melalui digital Dan pembelajaran mesti dengan digital Tidak boleh sudah dengan keadaan anak-anak kita Dengan hanya beli kita buku belajar begitu Dan kita telah buat keputusan pada peringkat awal itu Kita hanya letakkan 50 orang untuk setiap sekolah Dengan kadar yang lebih baik daripada kementerian itu Yang duduk di luar Yang berulang alik Ialah diberikan kadar 100 ringgit satu bulan Yang tinggal di asrama diberikan kadar 50 ringgit satu bulan. Dan saya bilang saya cek, dengan letakkan, ternyata sudah masuk, sudah masuk. Jadi saya ingatkan kepada anak-anak yang seperti ini, setiap sekolah ini semua dapat ini, yang dibawa ke insyaallah Insya Allah, supaya gunakan duit itu untuk belajar. Dan dalam mesyuarat yang terbaru, saya mohon di tingkat lagi supaya penerima dalam siswa sekolah menengah ini ditambah ramai. Dan kita telah uh, telah cadangkan dan mudah-mudahan ini akan bertambah daripada 50 kepada yang ini supaya sekolah-sekolah kita terkesan dengan keadaan pandemi ini dan kita angkatkan kepada menjadi strategi nanti dan mudah-mudahan ini diluluskan untuk semua sekolah-sekolah menengah. Yaitu bila kadar makan anak-anak kita ini untuk pengetahuan ibu bapa, ini adalah lulusan kerajaan dan sekarang tersebut. Nanti dia kata, tak ada kaitan dengan pelajaran ituan. Saya terungkap ini bila disebut dikata tahta ini. Yaitu makan asrama, kadarnya dulu bila saya, sebabnya ini sebegi lawat itkos. Saya kata budak polis makan begini. Saya balik ya dikatakan saya panggil. Kenapa makannya begini? Kata lama sudah begini keadaan. Ini. Tidak pernah di, di, di, di, di apa itu di ini. Tapi bila kita bincang yang kerajaan rupanya, dia orang tidak tahu. Yang keadaan kadar makanan itu dan implikasi kepada pembesaran dan disubmit ke anak-anak supaya belajar dengan baik dan selisah. Dan bila kita angkat, tidak kumpulan itu. Ini dia kata lulus sistem. Ya, Jadi kita masa itu saat kita luluskan daripada kadar Rp12.50, eh, kepada Rp18.50 per hektar Dan baru ini saya cadangkan lagi supaya kenaikan ini ditambah Saya lagi ucap terima kasih dengan zakat ini Saya bawa buah dalam masyarakat saya kata Tengah bagi Dan Alhamdulillah pihak zakat telah meluluskannya Atau putangan pada zakatnya Sebelum pergi Mesir untuk pergi Mesir, yang baru pun dapat semua, sebanyak RM2,000. Lain lagi yang kerajaan negeri, umum juga RM2,000. Kalau pandai anak-anak ini, dia sebelum dia pergi, dia dapat RM4,000. Kaya sekejap. Tahta ini. Dan mudah-mudahan ada satu lagi yang sekolah ini minta. Sudah ada peruntukan, belum ada. Saya minta untuk saya. Peruntukan sudah masuk rm 3 juta Untuk sekolah ini Iaitu Padang itu Jadi jangan berdua Kami punya macam mana ini Akbar nah, lebih awal lagi Saya bagi dia punya dewan itu Dengan dewan makan dia Lebih kurang Lebih daripada 1 juta lebih Rijanung sodaku saya sebenarnya mengambil daripada ayat Al-Qur'an minal mu'minin ya rijalun sadakumma ahadullah alaih fa minhum man khadar nahbahu wa minhum ma yanutazirah Saya ambil daripada ayat Al-Qur'an yang itu Tapi saya nak sebut rijalun sadakum Saya nak bawa ini konteks pelajar Rijalun sadakum ialah pemuda yang punya jati diri Rijalun sadakum ialah Pemuda, pemudi. Bila pemuda ini bukan sekadar lelaki, nih. merujuk kepada tafsir itu disebut dengan rijal. Di dalam sini, ini dari setengah untuk lelaki, tetapi dia juga termasuk kepada lelaki dan perempuan. Rijalun sadabu, yaitu pemuda pemudi yang punya prinsip. Rijalun sadabu ialah pemuda pemudi pelajar. Putri dan putra kita, ia ya, seorang yang berjihat dalam menuntut ilmu. Rijalun sadaku, ialah pemuda pemudi yang tinggi disiplinnya. Rijalun sadaku, ialah pemuda pemudi kalau pelajar tuan ini laki-laki dan perempuannya, ialah sangat berakhlak tinggi. Rijalun sadaku, ialah. Pelajar pemuda, pemudi Anak-anak putri kami, dan lelaki kami Di Tuhku ini jalan Sangat mencintai Allah, mencintai Rasul Mencintai kedui Bapaknya Sangat mencintai Guru Rijarum Sadakub Ialah Anak-anak putri, putra yang tinggal di asrama Yang tinggal di asrama putri Dan asrama itu yang bakat di sekolah Dimana dia penyayang kepada sekolahnya Rijarum Sadakub Ialah pemuda pengudi, putra-putri kami, Topuan ini ialah mereka yang menjaga nama baik keluarganya, nama baik gurunya, nama baik sekolah. Rejaan Musadaku ialah mereka pelajar putri yang rajin sangat dalam memberikan perhatian kepada pelajarannya. Anak-anak, bila saya sebut ini, Kara kedua akan bersyukur. Rejaan Musadaku dia akan dapat diterjemahkan. Biasa, sangat mencintai Allah, mencintai rasul, mencintai kedua bapak dan guru, bila dia ada di kelas, nampak dia punya ketinggian akhlak dan kebebasan. Dan dia coba amal ilmu itu, dia cuba hayati ilmu itu, dan dia cuba berakhlak dengan ilmu itu. Jadi tuan-tuan kesimpulan yang begini saja, organisasi perlu begini-begini. Bila kita nanti tinggi sekolah kita nanti, Sampai ke timur tengah, ke Saudi, ke dimana di Amerika, ke dimana anak-anak kita ini. Ketinggian ilmu ini, berjalan al ini. Dia akan menjadi seorang pelajar yang berdaya. Dan dia punya kerjaya yang baik. Tetapi dia duduk di tengah-tengah masyarakat. Tairul Nas, amba Nas. Aku Assalamualaikum wa wa warahmatullahi wabarakatuh. Allah Unit Pendidikan, bukan hanya tentang jenama di tiap pendidikan dan hal ehwal akademik, bahagian pendidikan, bukan hanya di tiap-tiap belah hal, pendorong unit pengajaran dan pusat zakat sabab, serta pusat zakaria mediasi, pengurus dia ibuji, sekolah mendengar agama negeri, tempat pelajaran dan diskompresi rakan. Kokorikulum kategori perempuan Anugerah Cemerlang Kokorikulum Lelaki Dan Anugerah Cemerlang Akademik 2021 ilmi dan juga majlis tilawah al-Quran pada tahun 2019. Penerima ini juga merupakan pembantu juru lelaki ini melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Islam Malaysia dalam bidang Shariah, dan Fatwa with Honors. Tahniah diucapkan yang diucapkan.